Selamat datang di mata kuliah Enterprise Resource Planning. Perkenalkan, nama saya Meliana. Saya akan mendampingi teman-teman di mata kuliah ini. Dalam video sebelum-sebelumnya, saya mengajak teman-teman untuk melihat daftar utang kita ke Vendor Baltus. Nama tikotnya yaitu FBL1N. Kemudian, saya juga sudah mengajak teman-teman untuk melakukan transaksi outgoing payment, pembayaran utang ke vendor, kemudian teman-teman sudah mendapatkan nomor bukti pembayarannya. Nah, dalam video ini saya akan mengajak teman-teman untuk kembali melihat bagaimana uh, status dari hasil pembayaran outgoing payment kita. Kita langsung saja ya menggunakan t di comment field sini, yaitu t code FBL 1 N. Kalau di video sebelumnya, status yang kita lihat adalah status untuk transaksi yang open item. Saat ini saya mengajak teman-teman untuk melihat yang clear item. Clear item ini berarti teman-teman sudah melakukan proses pembayaran ke vendor. Apabila dieksekut, hasilnya adalah transaksi yang sudah dilakukan di video sebelumnya yaitu proses pembayaran atau outging payment ke vendor. Nah untuk melihat keseluruhan transaksi yang pernah terjadi open item ini kan untuk transaksi yang proses pembayarannya belum dilakukan clear item ini adalah untuk yang transaksinya sudah dibayarkan. Nah untuk melihat keduanya teman-teman dapat menekan yang all item. Di sini kita dapat melihat Transaksi mana yang belum selesai, warnanya di sini masih merah, dan juga transaksi yang sudah selesai, warnanya hijau. Demikianlah cara untuk melihat uh, transaksi yang sudah diselesaikan atau yang belum diselesaikan. Bedanya di sini yang belum selesai berwarna merah, dan yang sudah selesai di scroll ke bawah, warnanya hijau, seperti ini. Demikianlah lengkap untuk proses pembayaran utang ke vendor atau outgoing payment. Teman-teman dapat mencobanya untuk dokumen yang lain. Demikianlah video ini. Semoga memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.